Sesuai judul pada kesempatan ini saya rindu menjelaskan mengenai kekristenan Yang tentunya ketika sudah menjadi orang Kristen belum tentu masuk ke dalam kerajaan surga Walaupun sudah punya KTP Kristen dari sejak kecil sudah menjadi orang Kristen belum tentu masuk ke dalam kerajaan sorga. Lokom bisa, iya, mungkin juga ada yang bertanya, golongan Kristen yang mana yang layak di hadapan Tuhan? Ya, tentunya pasti berbeda-beda pandangan dan berbeda-beda dalam penjelasan. Tapi kesempatan ini saya mau menjelaskan singkat tentang kekristenan. Apakah orang Kristen itu sudah pasti masuk ke dalam kerajaan surga? Belum tentu. Nah, di sini saya akan berikan beberapa ayat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. 1 Yohanes 2 ayat 4 Di sini teman Tuhan berbunyi demikian Barang siapa berkata aku mengenal dia Tetapi ia tidak menuruti perintahnya Ia adalah seorang pendusta Dan di dalamnya tidak ada kebenaran Jelas pembacaan di sini Barang siapa berkata aku mengenal dia dan itu sudah banyak sekali orang Kristen berkata, "Aku mengenal Tuhan," tetapi ia tidak menuruti perintah Tuhan, perintah Tuhan. Dan jelas di situ, orang yang tidak menuruti perintah Tuhan adalah pendusta. Nah, jangan sampai kita menjadi seorang pendusta, kita sudah jadi orang Kristen, tapi ternyata kita berdusta. Nah, banyak perintah-perintah, apa sih perintah yang harus kita lakukan di antara ribuan? ayat-ayat kebenaran firman Tuhan tentang satu perintah saya akan memberikan satu uh, perintah yang harus kita lakukan salah satunya adalah baptisan di dalam kitab matius pasal 28 ayat 19 ada, ada satu perintah yaitu pergilah jadi kalau semua bangsa muridku dan baptislah. Nah, kita ambil kata "baptis" di situ. Itu adalah suatu perintah Tuhan Yesus sendiri, bukan doktrin gereja, bukan doktrin, tapi itu adalah suatu perintah yang betul-betul adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya, supaya kita tidak disebut pendusta. Nah, terus, kenapa kita harus dibaptis di dalam kitab? Kisah Rasul Kisah Rasul pasal 3. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 menjelaskan di sana, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Kita harus sadar dari segala dosa. Dan harus bertobat supaya dosa kita dihapuskan. Jadi, harus sadar memberi diri kita dibaptis, bukan nanti kita dipaksa-paksa, tetapi harus memberi diri dibaptis supaya kita dapat diselamatkan. Yang terakhir dari ayat ini, dari sekian banyak ayat, setiap orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan yang hanya sebatas percaya menjadi orang Kristen tetapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-44. Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-44 di sana dibilang bahwa iblislah yang menjadi bapamu. Nah, jadi kalau kita hanya mengaku Kristen tapi tidak mau melakukan kehendak Tuhan, Yohanes 8 ayat 44 berkata, Iblislah yang menjadi Bapamu. Nah, itu tergantung dari saudara-saudara yang menyimak dari penyampaian saya ini. Jadi ternyata menjadi orang Kristen itu tidak sekedar menjadi orang Kristen mengaku-mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ketika firmannya disampaikan tidak melakukan, nah itu tergantung dari keputusan saudara mau masuk mana mau pilih mana mau pilih surga atau mau pilih neraka mau pilih Yesus Tuhan sebagai bapa atau iblis sebagai bapa itu tergantung dari keputusan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua Biarlah penyampaian ini memberkati saudara-saudara sekalian Tuhan Yesus memberkati